Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengolah perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya ada kabar spesial banget nih buat kita semua para fans Yang mana sini ada sebuah unggahan Tentunya kita mendapatkan bocoran lagi dari Kak kagugi Nugroho Tentunya membocorkan baju prewedding Leslar Persahabat ya yang mana tentunya baju prewed Lesti dan Rizky Bilar itu terbuat dari benang emas dan tentunya campuran sword poski para sahabat Ya ini keren dan luar biasa para sahabat ya Ternyata baju yang dipakai oleh Lesti dan Rizky Bilar Yang mana tentunya terbuat dari benang emas Ini luar biasa bang para sahabat. ya Sebuah kebanggaan Buat kita semua for fans ya Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan tentunya kebahagiaan Amin Ya robal alamin Doakan terus para sahabat ya, selalu kompas, selalu solid untuk mendukung dan tentunya mensupport buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar Dan berikutnya para sahabat kita mendapatkan info juga nih tentang Dede Lesti Ini tentunya datangnya dari Bu Harsiwi Ahmad di Insta story -nya. Baru saja mengunggah sebuah postingan info juga para sahabat, ya di situ Bu Harciwi mengatakan get well soon, Dede Lesti. At Lesti Kejoro dan Lesti Love, warisah yang sekali hari ini, Dede Lesti sakit. Jadi tidak dapat datang ke konser Lida 2021 Top 16 Grup 2 Konser Show. Kita doakan semoga Dede sang calon mempelai wanita cepat sembuh ya, jadi bisa tampil menghibur kita lagi segera dan acara lamaran tanggal 13 Juni mendatang lancar dan semua sehat. Get well soon Dede. Salam hangat dari Bu Harsiwi itu bersabat ya. Tentunya dikabarkan bahwa Leslie Kejora sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sehat kembali dan menghibur kepada kita semua para fans ya. Mudah-mudahan saja secepatnya. Lesi Kejora diberikan kesehatan Amin ya Robbal Alamin dan berikutnya persahabat kita lihat ke unggahan selanjutnya ya tentunya ada sebuah unggahan terbaru dari Dede ini di unggahan instasaurinya Dede Alesti lagi mempromosikan JWB 2 nih persahabat ya Aduh sinetron calon suaminya dipromosikan langsung persahabat ya di akun pribadinya nih jangan sampai lupa jangan sampai ketinggalan untuk saksikan setiap hari sinetron JWB babak kedua persahabat ya hanya di Antv. Ini tentunya kita selalu dukung untuk karya-karya dari idola kesengan kita. Mudah-mudahan malam minggu ini kita mendapatkan kejutan vitamin persahabat ya. Rizky Bilar bisa jenguk Gede Les ini. Tentunya mudah-mudahan ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di malam minggu hari ini. Ini Informasi di malam ini, persahabat ya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, menurut terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.